tentara aliansi akhirnya mencapai kemenangan dalam Perang chaotic Dimensi. Meskipun ini sebagian karena partisipasi Lindong, sebagian besar alasannya adalah karena tentara penjara iblis tidak mendapatkan bala bantuan. Dalam situasi seperti itu, Yimo secara alami tidak memiliki banyak peluang melawan aliansi chaotic Dimensi Bersatu. Meskipun begitu, chaotic Dimensi Alliance masih menghabiskan lima hari penuh untuk menghilangkan Yimo ini setelah perang berakhir. Baru saat itulah Himo benar-benar berakar dari caotik dimensi. Perang telah berakhir, namun, wilayah laut yang telah diduduki oleh tentara penjara iblis adalah kondisi yang mengerikan. Iblis Ki bahkan telah meresap ke dalam air laut, menyebabkan semua kehidupan mati. Banyak wilayah laut dipenuhi dengan berbagai mayat mengambang, sementara bau busuk menyelimuti seluruh tempat. Mata semua orang dari pasukan aliansi memerah setelah melihat tragedi ini. Imo ini terlalu brutal dan kejam. Kedamaian tidak mungkin terjadi sampai Imo ini benar-benar diberantas. Namun, mereka jelas tidak punya banyak waktu untuk memurnikan wilayah laut yang telah tercemar oleh Demoniki. Saat perang dalam Celtic Dimensi berakhir, pasukan aliansi mulai terpecah menjadi dua di bawah komando Tang Sin Setengah akan mendukung aliansi empat wilayah Suan, sementara setengah lainnya akan mendukung daerah Iblis. Hanya dengan cepat melenyapkan Yimo di tiga wilayah, mereka bisa melibatkan penjara iblis dalam pertempuran yang menentukan tanpa khawatir. Setelah merenung sejenak, Lindong memimpin setengah dari tentara aliansi dan menuju ke wilayah 4 Suan. Bagaimanapun, itu sedikit lebih dekat ke wilayah Suan Barat. Meskipun kelompok Ying Huan-Huan terus-menerus mengamati penjara iblis, yang terbaik baginya adalah bergegas sesegera mungkin untuk menghindari situasi yang tidak terduga. Kemungkinan bahwa dengan Tang Xin Lian memimpin setengah lainnya dari pasukan aliansi Laut Iblis Caotik menuju wilayah Dimen, wilayah Dimen akan dapat dengan cepat membalikkan keadaan dan menyelesaikan kerusuhan di sana. Tang Xin Lian sangat mendukung pengaturan ini oleh Lindong. Oleh karena itu, setelah situasi Laut Iblis Caotik stabil, mereka berdua memimpin pasukan masing-masing, dan masing-masing menuju ke timur dan barat. Wilayah Suan Timur, Sunset Plains ini adalah perbatasan antara wilayah Suan Timur dan wilayah Suan Selatan. Itu juga di mana tentara aliansi empat wilayah Suan berada. Menghadap mereka di dataran seratus mil jauhnya adalah pasukan penjara iblis yang menyerang. Empat tentara aliansi wilayah Suan saat ini sedang berlatih di dataran, saat teriakan memenuhi langit. Beberapa tokoh berdiri di depan tentara, sementara sesosok ramping berdiri di kepala kelompok ini. Dia mengenakan gaun hitam dan memiliki sosok yang cantik. Namun, wajahnya yang cantik dan indah saat ini dipenuhi dengan keinginan membunuh. Langit malam yang gelap pekat seperti mata indah perlahan menyapu dataran yang luas dan tak berujung. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain Kintan Pada saat ini, dia tidak hanya penguasa dari Darkness Palace, tetapi juga kepala aliansi dari Force One Region Alliance. Meskipun dia masih sangat muda, dia sudah membuktikan posisinya sebagai komandan melalui banyak pertempuran berdarah dengan penjara iblis selama setahun terakhir. Karenanya, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya di dataran dipenuhi dengan rasa hormat ketika mereka memandangnya. Ling Qingzu mengenakan gaun putih saat dia berdiri di belakang Qingtan. Dia memiliki sikap yang jauh. Wajahnya yang sangat cantik dan tanpa cacat tampaknya tampak lebih penuh kehidupan daripada masa lalu karena suatu alasan. Selain itu, ada aroma samar misterius pada dirinya yang menyebabkan rasa hormat dan rasa takut muncul di hati siapapun yang melihatnya. Oh, sementara Ling Qingzu mengamati dataran, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia menoleh untuk melihat langit yang jauh. Fluktuasi spasial yang intens tiba-tiba muncul. Segera setelah itu, sejumlah besar figur bergegas keluar seperti segerombolan belalang. Aura luar biasa mereka menyebabkan tanah bergetar. Merayu, sirene peringatan segera muncul di dalam aliansi empat wilayah Suan dalam menanggapi situasi yang tak terduga ini. Segera setelah itu, banyak sosok naik ke udara saat Yuan Power berlari ke langit. Tidak perlu panik, itu adalah sekutu kami dari Chaltik Dimensi Alliance. Suara Ling Qingzu menyebar pada saat ini. Baru saat itu, suasana tegang di atas dataran mereda. Tentara aliansi Sidimen Iblis Chaotic, mungkinkah mereka sudah menghabisi Yimo di Caotik Dimensi? Sangat mengesankan. Petik 2. Sekarang, setelah saudara-saudara ini datang, kita tidak perlu lagi takut pada Yimo itu. Kali ini, kita pasti akan bisa memusnahkan mereka. Petik 2. Sepakat, sebuah sorakan menggemparkan meletus dari pasukan aliansi 4 wilayah Suan setelah kehati-hatian mereka lenyap. Banyak individu melambaikan tangan dengan penuh semangat pada belalang besar seperti tentara yang mendekat dari jauh. Eh, itu, kakak Lindong. Meskipun rasa dingin di wajahnya sedikit berkurang karena kedatangan pasukan aliansi, dia masih mempertahankan sikapnya sebagai kepala aliansi wilayah Forsuan. Namun, ketika dia melihat sosok di depan pasukan, rasa dingin di wajahnya yang kecil menghilang. Penampilan riangnya mengejutkan Eselon atas sekitarnya dari aliansi empat wilayah Suan. Mereka hanya mengerti setelah mendengar nama Lindong. Di samping, Ling Qingzu mengangguk ketika dia melihat ke arah pasukan yang mendekat. Meskipun wajahnya yang cantik masih tampak jauh, semua orang bisa melihat kehangatan muncul di matanya. Ini tanpa disadari menyebabkan beberapa orang diam-diam menggelengkan kepala. Kedua wanita ini diincar oleh pria muda yang tak terhitung jumlahnya dan luar biasa dalam aliansi empat wilayah Suan. Namun, tampaknya ada sedikit harapan bagi orang-orang ini. Dengan saingan yang begitu mengerikan, di mana mereka akan menemukan keberanian untuk bersaing. Tentara aliansi mendekat dengan cepat. Akhirnya, mereka mendarat di dataran yang luas. Lindong bergerak dan langsung muncul di platform tinggi. Kakak Lindong. King Tan berkata dengan suara senang, "Sementara sosok langsingnya sudah menerkam, Lindong buru-buru menangkapnya. Dia memegang pinggangnya yang kecil dan sempit saat dia dengan lembut mengusap kepala kecil Kintan. Dia tersenyum dan berkata, 'Kamu sudah menjadi kepala aliansi wilayah empat Suan, namun kamu bertindak seolah-olah kamu adalah anak kecil.' Kintan menyeringai bahagia." Penampilannya yang murni dan polos sama sekali tidak memiliki aura pembunuhan dingin yang dia miliki ketika dia berada dalam aliansi. Dia tampak seperti gadis muda yang naif yang tidak menyadari urusan dunia. Namun, hanya para ahli dari aliansi yang telah merasakan taktiknya, yang tahu apa jenis metode menakutkan yang disembunyikan di bawah penampilan yang tampaknya konyol ini. Lin Dong tersenyum mengobrol dengan Kintan Setelah itu... Dia menatap Ling Kingzu dan memberinya senyum hangat. Wajah yang terakhir biasanya hanya sedikit memerah setelah melihat senyumnya dan menggeser wajahnya ke samping. Bagaimana situasinya di sini? tanya Lindong. Aliansi 4 wilayah Suan kami telah terjebak dalam kebuntuan dengan tentara penjara iblis. Namun, Kakak Lindong, kamu harus menyadari bahwa dalam hal kekuatan, wilayah 4 Suan kami kemungkinan yang paling lemah di antara 3 aliansi besar. Oleh karena itu, kita belum bisa mendapatkan keunggulan. King Tan berkata dengan agak tak berdaya. Lindong tidak terkejut. Dari empat daerah Suan, wilayah Suan Barat sudah sepenuhnya jatuh di bawah kendali penjara iblis. Dengan demikian, itu sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan chaotic Dimensi dan Dimenrejen Aliansi. Sudah cukup bagus bahwa kelompok King Tan dapat bertahan sampai sekarang. Tidak masalah. Aku telah membawa setengah dari Chaltik Dimensi Alliance. Ini harusnya cukup untuk menghilangkan tentara penjara iblis ini. Lindong menyeringai dan berkata, "King Tan mengangguk kecilnya, "Dengan bala bantuan ini, situasinya pasti akan menjadi sepihak." Lindong menarik King Tan dan mendekati Ling Kingzu. Dia tiba-tiba terpana ketika dia melihat wanita itu dan jelas bahwa dia telah mendeteksi sesuatu yang aneh tentang yang terakhir. Selain itu, Hal yang paling mengejutkan Lindong adalah fakta bahwa ia tidak dapat mendeteksi tingkat kultivasi. Linkingzu saat ini tidak perlu terus-menerus merasakan. Aku sudah melepaskan semua kekuatan Yuan Ku. Linkingzu samar-samar tersenyum dan berkata, "Ketika dia merasakan tatapan Lindong, dirilis Lindong kaget. Dia berkata dengan suara agak terkejut, 'Mengapa kamu melepaskan kekuatan Yuan sekarang?' Kamu." Lindong berhenti pada titik ini. Meskipun dia memang tidak dapat mendeteksi fluktuasi Yuan Power dari Ling Kingzu, dia samar-samar bisa merasakan perasaan yang akrab memancar darinya. Ling Kingzu mengulurkan tangannya dan Primal Chaos Light yang pingsan tiba-tiba berkumpul di dalamnya. Riak misterius dan kuat berdenyut. Ini adalah Zenith Power. Lindong mengeluarkan suara kaget. Ini adalah kekuatan dari merasakan Zenith. Iya nih. Aku telah memilih untuk mengambil jalan yang berbeda, alih-alih menumbuhkan yuan power. Aku bermeditasi zenit dan menyerap kekuatannya ke tubuh aku. Ling Qingzu mengangguk, bahkan aku tidak tahu apa tingkat kultivasi aku sekarang. Namun, sepertinya aku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan dengan kekuatan mental Lindong, dia tanpa sadar tersentak. Apa yang memilih untuk mengambil jalan yang berbeda? Apakah ada jalan lain di dunia ini selain berlatih Yuan power atau energi mental? Lindong sadar bahwa jalan ini adalah untuk menyerap zenith power. Namun, berapa banyak orang di dunia ini yang dapat mendeteksi zenith? Selain itu, bahkan jika mereka melakukannya, bagaimana mungkin bagi mereka untuk menyerap kekuatan zenith ke dalam tubuh mereka? Ini mungkin sesuatu yang bahkan Lindong tidak bisa lakukan. Selain itu, Ling Qingzu juga agak terlalu berani. Dia baru saja menyingkirkan kekuatan Yuan yang telah dia kultivasi dengan susah payah selama puluhan tahun. Ini bahkan lebih menentukan daripada penghancuran Istana Niwan. Hanya mungkin untuk mempertahankan hati yang murni dan merasakan zenit tanpa kekuatan lain. Ini sepertinya cukup bagus, Ling Qingzu berkata dengan lembut. Wajahnya yang indah memancarkan perasaan seperti peri halus. Dia memiliki sikap yang jauh untuk memulai. Sekarang setelah perasaan ini ditambahkan, dia benar-benar muncul seperti peri yang turun ke alam fana. Lin Dong menggosok hidungnya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia sangat tidak normal. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ling Qingzu lebih buruk. Bahkan dia tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Tampaknya Ling Qingzu jelas memiliki bakat yang jauh lebih besar daripada dia ketika dia merasakan apa yang disebut zenith ini. Serahkan tentara aliansi chaotic si ke Kingtan dan aku. Kami akan menghabisi pasukan penjara iblis ini. Sekarang, aku sarankan kamu pergi dan mengunjunginya. Ling Kingzu mengangkat seikat rambut hitamnya yang halus. Mata jernihnya menatap Lindung saat dia berbicara. Lindong Lindung terkejut. Segera setelah itu, dia dengan cepat pulih. Ying Huan Huan, apa yang terjadi dengannya? Kamu harus pergi dan melihatnya. Seharusnya mungkin bagi kamu untuk mendeteksi di mana mereka berada. Ling Qingzu menggelengkan kepalanya dan berkata, kegelisahan muncul dalam hati lindong Dia dengan cepat mengangguk, tanpa basa-basi lagi. Cahaya perak menyala dan dia menghilang. Ling Qingzu menghela nafas pelan setelah melihat Lin Dong menghilang. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1288, Pertengkaran. Perbatasan antara wilayah Suan Timur dan wilayah Suan Barat, ini adalah garis depan wilayah Suan Barat, hanya sekitar 100 mil atau lebih, dan seseorang akan memasuki wilayah-wilayah Suan Barat, yang sudah menjadi markas penjara iblis. Beberapa sosok duduk diam-diam di gunung yang menjulang di perbatasan. Mereka tampak sangat kecil di puncak gunung, tetapi mereka mengeluarkan aura yang mengesankan yang membuat rasa hormat dan ketakutan muncul di hati seseorang. Simbol lambang leluhur telah menerima rasa hormat dari banyak nyawa di dunia ini sejak zaman kuno. Ini bukan hanya karena mereka berdiri di puncak dunia ini. Sebaliknya, itu karena mereka memiliki kesediaan untuk mengorbankan diri untuk orang lain. Saat itu, leluhur simbol telah menyulut reinkarnasinya dan menyegel kaisar Imo dan celah di antara pesawat untuk melindungi kehidupan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Melalui tindakan ini mereka mampu mencegah dunia ini jatuh ke tangan musuh. Kedelapan muridnya juga memberikan segala yang mereka miliki untuk dunia ini. Semua ahli di dunia ini memiliki rasa hormat yang tulus ketika mereka berbicara tentang para pahlawan ini. Ini juga alasan mengapa kelompok Ying Huan-Huan dapat dengan mudah membangun tiga aliansi besar. Itu tidak murni karena tekanan dari kekuatan mereka. Sebaliknya. Itu karena apa yang telah mereka lakukan untuk dunia ini di masa lalu. King Huan-Huan duduk dengan tenang di puncak gunung. Pada saat ini, matanya tidak tertutup untuk berkultivasi. Jari-jarinya yang ramping dalam sepasang sarung tangan putih tanpa tujuan menggambar lingkaran di atas batu di tanah. Sikapnya yang linglung miliknya disaksikan oleh Flame Master dan yang lainnya di samping. Perasaan seperti itu biasanya jarang terlihat pada dirinya. Kelompok Flame Master saling bertukar pandang ketika mereka tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Dia telah bertindak dengan cara seperti itu sejak dia mendeteksi bahwa lindung telah keluar dari pengasingan kultivasinya. Namun, itu setidaknya jauh lebih baik daripada sifat dinginnya dari sebelumnya. Situasi caotik dimensi sudah stabil. Dikatakan bahwa Tang Xinlian telah memimpin setengah dari tentara aliansi laut iblis caotik untuk membantu daerah iblis. Sementara Lindung telah memimpin setengah lainnya ke empat wilayah Suan, Kuan Api tiba-tiba berkata. Tangan Ying Huan Huan tiba-tiba berhenti setelah mendengar nama itu. Setelah itu, dia mengangguk. Setelah daerah Iblis dan empat wilayah Suan menghabisi pasukan penjara Iblis di pihak mereka, kita akan dapat menyerang wilayah Suan Barat. Alis Master Kegelapan terangkat saat dia melihat ke arah wilayah Suan Barat yang jauh, meskipun sangat jauh. Masih mungkin bagi mereka untuk mendeteksi demoniki yang menakutkan yang melonjak di sana. Aku ingin tahu apa yang dilakukan penjara iblis. Mereka, terlalu sunyi, petik 2, Master Thunderbolt dan yang lainnya juga mengangguk. Penjara iblis pada dasarnya tidak melakukan apa-apa selama periode ini. Dan hanya membiarkan mereka melenyapkan tiga tentara penjara iblis. Jelas, mengingat karakter penjara iblis yang licik. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Jika ini benar, berarti Imo pasti memiliki tujuan yang tidak diketahui. Rasa dingin berkumpul di dalam mata Ying Huan-Huan yang cantik ketika masalah serius ini disebutkan, dan dia mengepalkan tangannya dengan erat. Setelah merenung sejenak, dia berkata, kita bisa bersiap untuk memanggil jiwanya. Huan Api dan yang lainnya terpana. Sebelum mereka dengan cepat mengangguk. Itu memang tentang waktu. Ayo bersiap. The Darkness Master berdiri. Kata-katanya tiba-tiba terpotong ketika ekspresinya menjadi canggung. Setelah itu, dia tiba di samping Ying Huan-Huan dan dengan lembut berkata. Sepertinya kita tidak bisa melakukannya sekarang. Tuan Api dan yang lainnya juga menjadi sadar. Mereka melihat ke arah tertentu. Dan menyaksikan ruang di sana terdistorsi ketika sesosok cepat melesat. King Huan Huan secara alami juga merasakan aura yang akrab ini. Kegelisahan dan kepanikan terungkap di matanya yang sedingin es, sementara tangannya tanpa sadar mengencang. Haha, jadi ini tempat semua orang berada. Ruang terdistorsi, dan sesosok muncul di puncak gunung. Lindung menatap Flame Master dan yang lainnya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Kelompok Flame Master memandang Lindung saat kejutan melintas di mata mereka. Kamu telah menciptakan istana ilahi. Suara mereka mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Mereka sangat menyadari betapa sulitnya untuk menciptakan istana ilahi. Bahkan diri mereka sekarang tidak dapat mengatakan bahwa mereka telah berhasil. Namun, Lindong telah menyelesaikan langkah ini. Ini secara alami menyebabkan mereka sangat terkejut. Aku beruntung, Lindong mendarat di tanah saat dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu... Dia memandang Ying Huan-Huan di puncak gunung. Gaun polos yang terakhir dan rambut biru es panjang berayun lembut di bawah angin gunung. Matanya yang jernih dan cantik sepertinya menghindarinya setelah melihatnya mendekat. Kalian berdua harus ngobrol. The Darkness Master melambai ke arah Flame Master dan yang lainnya setelah melihat ini. Setelah itu, mereka berbalik dan pergi. Kakak senior, Ying Huan Huan merasakan panik di hatinya yang sedingin es ketika dia melihat bahwa mereka akan pergi. Dia buru-buru ingin membuat mereka tetap tinggal. Namun, mereka sudah menghilang. Tatapan lindung berhenti pada Ying Huan Huan setelah melihat bahwa kelompok master kegelapan telah pergi untuk saat ini. Setelah itu, dia berjalan maju. Aura Ying Huan Huan, yang tidak melemah bahkan ketika menghadap Raja Surga Kursi Penjara Iblis, Menjadi lamban setelah melihat ini, dia tanpa sadar mengambil langkah kecil ke belakang. Mengapa? Apakah kamu tidak senang bahwa aku keluar dari pengasingan kultivasi? Aku, Lindong, berdiri di depan Ying Huan Huan dan tersenyum bertanya. Tidak, Ying Huan Huan menggelengkan kepalanya, tapi matanya yang cantik sedikit berkedip. Dalam hal ini, kamu harus melihat aku ketika kamu berbicara. Itu adalah pertama kalinya Lindong memiliki sikap menghindar darinya. Dia tidak bisa tidak menemukan itu agak menarik. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengangkat dagu putih salju Ying Huan Huan yang tajam. Setelah itu, kedua pasang mata saling memandang. Ying Huan Huan juga dikejutkan oleh tindakan lindung. Dia menatap wajah muda yang semakin tegar di depannya. Mata yang terakhir dipenuhi dengan senyum hangat, menyebabkan hatinya merasa sedikit hangat. Selamat, kamu telah menciptakan istana ilahi. Ying Huan-Huan berkata dengan lembut. Lin Dong menyeringai. Setelah itu, dia melihat sarung tangan putih salju panjang yang ada di tangan Ying Huan-Huan. Dia juga tampaknya telah mendeteksi matanya, dan tanpa sadar menarik tangannya. Lin Dong meraih lengannya sebelum dia bisa melakukan ini. Rasa dingin yang menakutkan muncul dari sarung tangan yang dipegangnya di tangannya. Apa yang terjadi? Lin Dong sedikit mengernyit dan bertanya. Tidak ada. King Huan-Huan berjuang untuk sementara waktu. Dia ingin menarik lengannya ke belakang, tapi tangan lindung seperti penjepit logam. Dia menatapnya dan mengulurkan tangan yang lain untuk dengan lembut melepas sarung tangan. King Huan-Huan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya setelah melihat ini. Dia hanya bisa membiarkan dia melakukan sesuka hatinya. Sebuah tangan seperti kristal terungkap setelah sarung tangan putih salju dilepas. Tangan asli yang adil dan ramping telah menjadi kristal seperti es. Sepintas, tampak seolah-olah tangannya seluruhnya terbuat dari es. Lindong sedikit terkejut saat dia melihat tangannya yang seperti es. Rasa dingin yang menakutkan merembes ke arahnya saat dia memegang tangannya. Rasa dingin ini membuatnya merasakan sakit yang hebat dan tajam. Ceh ceh, kolotki berkumpul di telapak tangan Lindong. Dan lapisan es tipis dengan cepat menutupi lengan Lindong. Yang terakhir bisa merasakan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya menjadi lamban ketika lengannya diselimuti oleh lapisan es ini. Apa ini? Lin benar-benar mengabaikan es yang menutupi lengannya saat dia menatap Ying Huan-Huan. Ada jejak kemarahan dalam suaranya. Ying Huan-Huan dengan lembut menggigit bibirnya. Tetapi dengan keras kepala menolak untuk berbicara. Apakah ini akibat dari membuka benteng leluhur? Lin Dong berpikir sejenak. Dan dengan cepat mengingat tindakan aneh Ying Huan Huan pada waktu itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Apakah kamu masih akan masuk jika aku memberitahu kamu? Ying Huan Huan menatap Lindong dan membalas, "Apakah aku masuk atau tidak? Aku yang harus memutuskan. Aku sepertinya telah memberitahu kamu sebelumnya bahwa kamu tidak diizinkan berbohong kepada aku." Kata Lindong dengan marah, "Bahkan jika itu bukan untukmu, aku masih akan membuka benteng ancestral." Jika bukan karena benteng leluhur, apakah kamu tahu berapa banyak orang di laut iblis, caotik, daerah iblis, dan empat wilayah Suan akan mati? Itu jelas pertama kalinya Ying Huan Huan melihat Lindong marah padanya. Dia tidak bisa menahan perasaan bersalah di hatinya, namun dia masih mengepalkan giginya dan berbicara, "Apakah kamu menikmati menjadi penyelamat dunia begitu banyak?" Lindong berteriak dengan marah, "Dia telah melakukan yang terbaik untuk melatih." Namun, dia telah melakukan yang terbaik untuk menyiksa dirinya sendiri. Lalu apa yang harus aku lakukan? Izinkan penjara iblis menyapu dunia dan membiarkan semua orang mati bersama. King Huan-Huan mengepalkan tangannya dan berkata, Baiklah, baiklah, karena kamu suka menjadi penyelamat, pergi dan jadilah satu. Aku tidak akan lagi khawatir dengan kamu. Mata lindung melebar marah saat dia berkata, Sosok cantik Ying Huan-Huan bergetar saat dia menatap Lindong dengan penuh perhatian. Tubuhnya bergetar saat dia memalingkan kepalanya. Matanya memerah saat air mata mulai mengalir di wajahnya. Kalau begitu jangan pedulikan aku. Aku tidak perlu kamu peduli bahkan jika aku mati. Ying Huan-Huan mengangkat tangan Lindong saat dia tersedak. Lindong menatap sosoknya yang gemetaran. Pada saat ini, dia terlihat sangat lemah. Laura sedingin es sudah tidak ada lagi. Ini menyebabkan hatinya sakit. Dia mengulurkan tangan dan mencoba meraihnya. Namun, Ying Huan Huan dengan keras kepala menghindarinya. "Lindong, mengabaikan ini!" Dia meraih tangan wanita itu dan menariknya dengan kuat, menyeretnya ke pelukannya. Kedua lengannya seperti penjepit. Mereka disertai dengan rasa dingin saat mereka meraih pinggangnya yang sempit, yang terasa sangat bagus untuk disentuh. Ying Huan Huan berjuang dengan sekuat tenaga, namun... Dia sepertinya lupa bahwa dia lebih kuat dari Lindong. Jika mereka benar-benar bertarung, Lindong tidak akan bisa menghentikannya. Jangan bergerak. Lindong berteriak dengan marah. King Huan-Huan mengertakkan giginya. Aku tidak perlu kamu peduli. Lindong mengadopsi wajah tegas. Dia menunduk dan dengan kejam mencium bibir kemerahan itu. Keduanya tiba-tiba menegang ketika bibir mereka melakukan kontak. Sensasi pada kulit mereka yang menyentuh sedikit dingin seperti batu giok, Namun ada kedamaian tertentu di bawah sensasi ini. Ying huan, huan jelas terpana dengan tindakannya ini. Mata birunya yang sedingin es memandangi wajah yang hampir menyentuh wajahnya. Dia tidak berani bergerak. Sementara memerah-memerah wajahnya yang cantik. Keduanya mencium di puncak gunung. Lama kemudian, sebelum bibir mereka berpisah, kamu Ying Huan-Huan akhirnya pulih. Mata agak merah menatap Lindong dengan malu dan marah. Kamu apa? Lindong menjilat bibirnya. Setelah itu, dia memeluk gadis itu dengan erat. Kilatan samar muncul di dalam matanya yang hitam pekat. Setelah itu, bibirnya mendekati telinganya. Dan dia dengan lembut berkata, Penampilanmu sebelumnya benar-benar seperti bagaimana kamu di masa lalu. Seperti gadis yang lincah, yang sesekali bertindak dengan sengaja dan membuat ulah. Tetapi juga membuat orang tidak bisa tidak menghargainya. King Huan-Huan dengan lembut bersandar di dada Lindong saat dia merasakan kehangatannya. Air mata sekali lagi muncul di matanya. Setelah itu, dia bergumam pelan. Aku, aku tidak ingin membohongimu. Tapi, tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Petik 2 Lindong merasakan kesedihan di hatinya setelah mendengar suara tersedak gadis itu dalam pelukannya. Setelah itu... Dia memegangnya dengan kuat dan berkata dengan suara serius. Aku akan melindungimu. King Huan-Huan menutup matanya saat dia dengan lembut membenamkan wajahnya ke dada Lindong. Ada sedikit senyum di wajahnya. Namun, senyum ini dibarengi sedikit kepahitan. Dengan kata-kata kamu ini, aku akan benar-benar puas terlepas dari apa yang terjadi pada akhirnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.